<S3moilujin> <culturable Source> <computing noise> Baby bus, pilih perahu untuk petualanganmu. Kapal pesiar, kamu bisa menghiasinya. Aku mengirimkan kembang api ini kepada Vivi. Tidak masalah. Hati-hati di jalan. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kiki, bisakah kamu membantu aku? Kita sudah hampir sampai. Let's go. Aku. Ada apa ku, Daniel? Eh, oh, perahu rusak nih. Hmm, bisakah kamu mengirimkan apel ini kepada si gajah? Kamu bisa mengandalkanku. Selamat berlayar. Aku harus mengirimkannya sebelum gelap Kita sudah hampir sampai Ayolah Tak ada yang bisa menghentikan kita Badai akan datang. Awas! <SARCALING DEATAN> <SARCALING DEATAN> Sudah hampir sampai, let's go! Kita sudah hampir sampai, let's go! Hai gajah, apel ini dari suku Daniel. Yay! Wow. Yay! Terima kasih atas kiriman apelnya. Ini hadiahmu Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Ayo mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo mari kita lanjutkan perjalanan kita. Pa, gara-gara perahu mu, ikannya kabur semua ya. Gimana kalau aku bantu kamu menangkap ikannya? Beneran? Terima kasih. Hoi. Oi. Hmm. Hoi, hoi. Hmm. Hoi, hoi. Hmm. Oh. Hmm. Hoi. Hoi. Oh. Hmm. Hoi. Oi. Yay! Yay! Kamu adalah yang salah, <tik> Ini untukmu. Ini kanmu. Wow, ikannya besar sekali ya. Ini hadiahku nih. <tik> Sangat jalan Aku harus mengirimkannya sebelum gelap Kita sudah hampir sampai Ayo Rudok, ada apa? Kamu perlu bantuankah? Hmm... Aku jatuhin parang barangku nih. Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Kamu bisa mengandalkanku. Hahaha. Aku sudah ambil kado-kadonya. Terima kasih sudah mengambilkan barang-barangku. Terima lah ini. Ada apa Sally? Aku tersesat Kamu bisa anterin aku tidak? Tidak masalah Ayo naik Ayo mari kita lanjutkan perjalanan kita Kita sudah hampir sampai. Let's go. Tolong. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kamu semua. Tolong. Hey. Terima kasih. Hey. Oh. Terima, Tolong. kasih. Hey. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Tolong. Ya. Hey. Yeah. Kita sudah hampir sampai. Let's go! Kita sudah hampir sampai. Ayolah! Aku sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah diantarkan. Sama-sama. malah ini sampai jumpa hati-hati di jalan ya hai kiki hai pipi ini kembang apimu terima kasih atas kiriman kembang apinya ya sama-sama, terima kasih banyak. <Sanai> Ayo kita nikmati bersama. Hai. Hai.